metode al terarah terukur terencana tersistematis dan komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muslimin dimanapun Anda berada menghafal Al-Quran adalah hal yang wajar untuk pondok pesantren Tafidul Quran, untuk majelis-majelis taklim, untuk sekolah-sekolah Tafidul Quran. Tapi kali ini, saudara-saudaraku, alhamdulillah kami bersama warga binaan di Rutan kelas 2B Kota Salatiga, kami menyelenggarakan pelatihan menghafal Al-Quran dengan metode Al-Qasimi. Pelatihan ini diselenggarakan oleh D9 dan Pas FM Yayasan Hati Beriman Kota Salatiga yang diikuti oleh sejumlah 120 warga binaan dengan harapan warga binaan yang ada di sini memperoleh metode cara yang mudah untuk menghafal Al-Qur'an dan agar lebih dekat kepada Al-Qur'an sehingga bisa menjadi insan yang lebih baik. Terima kasih untuk dukungan dari kaum muslimin dimanapun Anda berada Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh